Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama ibu Catur Cahyaningrum, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Pekalongan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai Seperti yang kalian ketahui, untuk menulis surat keselamaran pekerjaan pasti membutuhkan kaidah atau aturan-aturan dalam penulisannya. Nah, seperti apa aturan-aturan tersebut? Salah satunya adalah kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kaidah kebahasaan yang baik dan benar itu harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, mudah dipahami, dan tidak ada pemborosan makna. Sekarang Ibu contohkan salah satu contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Di sini ada satu kalimat yang berbunyi, Ali pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Jika kalian kurang teliti, maka kalian akan menyimpulkan bahwa kalimat ini merupakan salah satu kalimat efektif. Mengapa? Karena kalimatnya sesuai dengan tata bahasa, kemudian mudah dipahami, dan juga tidak ada pemborosan makna. Tapi ketika kalian telusuri lebih lanjut, ternyata... Kalimat ini merupakan salah satu contoh dari kalimat tidak efektif. Kalian perhatikan satu persatu katanya. Ali pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Sekarang kalian perhatikan pada dua kata terakhir. Buah jeruk. Sekarang ibu tanya. Yang namanya jeruk itu buah atau bukan? Maka kita tidak memerlukan kata buah di sini. Langsung saja ditulis, Ali pergi ke pasar untuk membeli jeruk Baik, itu tadi contoh yang pertama di mana ketika kalian menuliskan kalimat efektif Kalian bisa menghilangkan atau membuang kata yang tidak diperlukan Sekarang perhatikan contoh yang kedua Nah, di sini ada satu kalimat yang berbunyi: "Baik siswa baru maupun siswa lama dikenakan peraturan yang sama." Nah, apakah kalimat ini merupakan kalimat efektif? Jawabannya adalah: "Tidak. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Kalian perhatikan kata pertama: 'Baik siswa baru maupun siswa lama.'" dikenakan peraturan yang sama nah baik siswa baru maupun siswa lama kalian bisa mengganti kata tersebut dengan seluruh siswa maka dari contoh kedua ini berarti kalian bisa mengganti kata yang diperlukan atau dibutuhkan Contohnya ini tadi Baik siswa baru maupun siswa lama Itu merupakan kalimat tidak efektif Kalimat efektifnya seperti apa? Berarti baik siswa baru maupun siswa lama Itu diganti menjadi seluruh siswa Seluruh siswa dikenakan peraturan yang sama Coba kalian telah ah Kata seluruh siswa Apa makna dari seluruh? Seluruh itu berarti kan siswa baru Iya, siswa lama juga termasuk Begitu. Nah kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga Contoh yang ketiga, di sini ada kalimat yang berbunyi "tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil". Nah, sekarang menurut kalian, apakah kalimat ini merupakan kalimat efektif? Jawabannya bukan. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan di sini, kata pengumpulan menganalisis dan menyimpulkan. Seperti yang kita ketahui, kalimat efektif itu berarti kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, ya kan? Nah, di sini sebelum kalian menuliskan kalimat, kalian harus menyetarakan kelas katanya dulu. Pasti kalian ingat, kelas kata itu ada. Di sini ada kata kerja pengumpulan, menganalisis, dan menyimpulkan. Kalian harus menyetarakan dulu bagaimana caranya. Ketika kalian menggunakan pengumpulan, maka kata kedua dan ketiga juga harus diawali dengan "pe", yaitu pengumpulan, penganalisisan, dan penyimpulan. Tapi jika kalian menggunakan awalan "me" berarti pengumpulannya yang diubah, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan data. Begitu. Jadi kesimpulannya, untuk kalimat efektif kalian bisa mengganti atau menyetarakan kelas katanya. Begitu. Baik, sekian penjelasan kaidah kebahasaan kalimat efektif surat lamaran pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.